Halo selamat datang di ruang belajar Kenalkan nama kakak Kak Asri Fatun Agustini Pada kesempatan kali ini kakak akan menemani kalian untuk belajar mengenai pengenalan aljabar Yuk ikuti terus pembelajarannya Perhatikan masalah kontekstual berikut buku Anton 6 lebihnya dari buku adik Nah kita misalkan buku adik itu adalah X sehingga buku Anton adalah X ditambah 6 di video kali ini kita akan belajar variabel koefisien konstanta dan suku yang pertama unsur-unsur aljabar yaitu variabel atau pengganti variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dilambangkan dengan huruf A, B, C, dan selanjutnya hingga Z. Contoh, bentuk aljabar 5X dikurang 3Y, maka variabelnya X dan Y. Bentuk aljabar 3P ditambah 4Q ditambah R, maka variabelnya P, Q, dan R. Berikutnya, koefisien. Koefisien adalah bilangan yang melekat pada variabel. Koefisien 1 dan negatif 1 tidak perlu ditulis. Contoh, bentuk aljabar 2X ditambah 7Y. Maka memiliki koefisien dari X adalah 2, koefisien dari Y adalah 7. Kemudian bentuk aljabar X kuadrat ditambah X ditambah 3. Memiliki koefisien x kuadratnya 1 dan koefisien dari x-nya adalah 1. Berikutnya kita akan belajar mengenai konstanta. Konstanta merupakan bilangan yang tidak memuat variabel. Contoh, bentuk aljabar 7p ditambah 3, maka konstantanya adalah 3. Kemudian bentuk aljabar x kuadrat dikurang 5x. Nah, di sini tidak ada bilangan yang tidak memuat variabel, sehingga konstantanya adalah nol. Berikutnya, kita akan belajar tentang suku. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan. Satu suku atau monomial, contohnya 3x. Kemudian, 2 suku atau binomial, contohnya 2X ditambah 7. tiga suku atau trinomial, contohnya 5X ditambah 3Y dikurang 2. 4 suku atau polinomial, contohnya 4X dikurang 2Y dikurang 3X ditambah Y. Nah, ada dua macam suku, yaitu yang pertama, suku sejenis. Yaitu suku dengan variabel sama Contoh 2X dan 3X memiliki variabel sama yaitu X Berikutnya 5Y dan negatif 2Y memiliki variabel sama yaitu Y Yang kedua suku tidak sejenis Yaitu suku dengan variabel berbeda Contoh 4X dan 5Y memiliki variabel berbeda yaitu X dan Y Kemudian 3P dan negatif 2 q Memiliki variabel berbeda, yaitu P dan q. Berikutnya ke contoh soal dan pembahasan. Soal pertama, tentukan variabel X kuadrat ditambah 5X dikurang 2. Variabel itu biasa dinotasikan dengan abjad dari A hingga Z. Sehingga variabelnya adalah X kuadrat dan X. Soal kedua, Tentukan koefisien P kuadrat dan P dari 3P kuadrat dikurang P. Koefisien itu adalah bilangan yang melekat pada variabel. Sehingga koefisien dari P kuadrat yaitu 3, kemudian koefisien dari P yaitu negatif 1. Selanjutnya, tentukan konstanta dari 3X ditambah 2Y dikurang 4. Konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Sehingga konstantanya adalah negatif 4. Kemudian soal nomor 4, tentukan banyak suku 4P ditambah 2Q dikurang 5R. Nah, ada 3 suku ya, yaitu 4P, 2Q, dan 5R. Soal nomor 5, tentukan suku sejenis. 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 5x dikurang 7. Yaitu 3x kuadrat dan 5x kuadrat. Nah, demikian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.